gimana sih ngajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini seperti biasa saya akan membagikan preset frisir -pre yang terbaru lagi, guys ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja simak satu persatu satu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 oke lanjut ke presiden yang ke enam <SILENCIO> oke lanjut ke presiden yang ke tujuh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 Oke lanjut ke versi yang ke 10. Oke lanjut ke versi yang ke 11. Buat cewek, jangan bangga kalau dikejar banyak cowok. Ingat, Bola dikejar hanya untuk dipermainkan. Paham? Oke lanjut ke versi ke-12. Oke lanjut ke presiden yang ke-13. Oke lanjut ke presiden yang ke-14. Kamu nanya? Ya udah perlu kasih tahu ya Oke lanjut ke persidangan kelima belas Bang dulu yang mana kok gua gak lihat kamu nanya hmm. Beru kasih tau ya udah perlu kasih tahu ya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 Oke okay, lanjut ke persidangan ke delapan belas. Oke lanjut ke persidangan ke sembilan lanjut ke preset terakhir atau kedua 20 Oke okay, jadi mungkin segitu aja presetnya dan kita bertemu lagi di video selanjutnya